Presiden Rusia Vladimir Putin memberi peringatan keras kepada siapa saja yang ikut campur terhadap operasi militer Rusia di Ukraina. Putin menyebut akan merespon secepat kilat dengan menggunakan senjata jika Rusia terancam dengan intervensi pihak luar. Namun Putin tidak merinci pihak luar dimaksud dan jenis senjata yang akan dipakai merespon secepat kilat. Pernyataan tegas Putin disampaikan saat berbicara kepada anggota parlemen di Moskow pada hari Rabu. Jika seseorang memutuskan untuk campur tangan dalam peristiwa yang sedang berlangsung dari luar dan menciptakan ancaman strategis yang tidak dapat diterima kepada kami, mereka harus tahu bahwa respons kami terhadap pukulan yang datang akan cepat, secepat kilat, kata Putin. Kami memiliki semua alat untuk melakukan ini. Alat yang tidak dapat dibanggakan oleh siapapun kecuali kita. Tapi kami tidak akan menyombongkan diri. Kami akan menggunakannya jika kebutuhan seperti itu muncul, kata Putin tanpa merinci alat mana yang dapat digunakan. Pihak berwenang Rusia telah membuat semua keputusan yang diperlukan untuk mempersiapkan tanggapan seperti itu, tambahnya. Pekan lalu, Moskow berhasil menguji rudal balistik antarbenua 128 RS Sarmat yang canggih. Senjata berkemampuan nuklir baru dapat membawa beberapa peluncur hipersonik Avangard yang dikatakan mampu melewati pertahanan udara yang ada karena kecepatan ekstrim dan kemampuan untuk membuat manuver konstan selama penerbangan mereka. Amerika Serikat, aliansi NATO dan Uni Eropa termasuk pihak yang aktif mengirim bantuan senjata kepada Ukraina. Uh то они должны знать. Да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш э, ответно-встречные на удары э, будут э, молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать.